Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada kembali hadir DivaTV yang akan mengabarkan kabar terbaru Dan pastinya kabar menarik seputar Lesti Gejora dan Rizky Bilar Namun kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para ya untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan vitamin bahagia seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini sambil ngabuburit persahabatnya, bangumi akan memberikan informasi terbaru. Dari idola kesayangan kita Untuk pertama persahabat yang kita lihat Ada unggahan terbaru dari TV Karlina di laman akun instagram Pribadinya mengunggah video Bunda Lesti yang mengucapkan Selamat persahabat ya Untuk grand opening Cafe Dandut di New York Masya Allah banget ya Idola kesayangan kita Tentunya diposting juga oleh TV Karlina Dan kita tentunya salpon dengan kalimat Caption yang dituliskan Alhamdulillah, makasih banyak supportnya Neng Cantik, lesti kejora, supportnya buat Cafe Dangdut New York, Grand Opening Cafe Dangdut New York, 15 April 2022, tepatnya di Long Island City New York, persahabat ya, Masya Allah, mudah-mudahan lancar sukses terus ya untuk Cafe Dangdut, kita bangga dan kita bahagia karena Dangdut tentunya mendunia. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar, dan tentu respon juga yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Volinoster mengatakan sukses dan semakin berjaya TV Trikali. amin. TV Tri adalah salah satu orang yang sangat tulus. Mendoakan, mensupport, dan mendukung hubungan Lesti dan Bilar Dan Teh Fitri juga persahabat yang dinoatkan sebagai ketua Leslar Pusat Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses untuk Teh Fitri Karlina Dan selanjutnya juga persahabat kita simak Ada tentunya kabar dari Kobas kembali Tanggapan Lesti viral oleh Kobas Basuki di Seroja, perhatikan diungkan igas pribadinya Wow Begini tanggapan Lesti tentang siplah rejastur. Ini tanggapan Lesti kejar persahabat yang mengenai siplah rejastur. Masya Allah banget ya. Tanggapan Lesti memang lagi viral dan trending. Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan untuk banyak orang. Bangga sekali ya. Alhamdulillah nama Lesti selalu ada di mana-mana. Mudah-mudahan Lesti selalu menjadi orang baik. Selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi pastinya untuk banyak orang. Amin. Berikutnya, bersahabat, kita lihat juga di sini ada info terbaru ya: vitamin bahagia lewat channel YouTube Rizky Bilar. Ini vlog terbaru bersama Bang Raymond. Raymond is back ngalor ngidul Rizky Bilar bareng Raymond. Tuh persahabat ya Ini seru banget yang belum mampir Silahkan cus ke channel YouTube-nya Rizky Bilar karena sudah di Apersabatiyah. Sama-sama support, sama-sama dukung yang terbaik nih untuk karya-karya idola kita. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya Vitamin Bahagia. Akhirnya kita dapatkan. Ini vitamin langsung dari Papa Bilar. Live Instagram MS glow formal sudah dimulai persahabat ya Kita juga mendapat cam, tentunya kabar bahwa Papa Bilar ini cedera punggung Kita doakan persahabatnya mudah-mudahan Papa Bilar tetap sehat dan mudah-mudahan persahabat ya Idol kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik tuh Kita simak banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan juga saat live Instagram dari para sahabat Banyak sekali persahabat ya, yang Tentunya ngasih support dan sarannya Untuk papa Bilar Mudah-mudahan sembuh dan sehat Mudah-mudahan persahabat ya, Dukungan, support yang diberikan Tetap kompak dan solid Dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mendoakan, mendukung idola kesayangan kita Terlihat persahabat ya papa Bilar Tentunya sore hari ini memang Penampilannya luar biasa, the best banget Selalu bikin emak malestar pastinya Baper melihat penampilan gantengnya seorang Rizky Bilar suami dari Lesti Kejora ini Dan kita juga masih menunggu Cidukan dan kabar terbaru berikutnya persahabat di sore hari ini Mudah-mudahan kita semua persahabatnya selalu diberikan kesehatan Apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.